Halo sobat, saya sakitangan teman Jadi hari ini tim peduli Sama berada di salah satu bimbel esrom. Nah, di mana hari ini tim Pedul Sama akan membagikan bantuan nasi kepada anak-anak di tempat ini. Uh, bukan saya katakan orang tuanya yang memperhatikan, tapi mungkin orang tuanya karena kesibukan dan lain-lain hal, ya, itu kita hormati, sehingga anak ini bagaimana supaya... Tidak berkeliaran, nah ini kita lihat hmm. lokasi ini mereka juga berkeliaran di lokasi ini Ya kan, jadi saya punya kehidupan mereka itu supaya dididik dengan pengetahuan Ada matematika, bahasa Inggris Jadi di sini kelas-kelasnya itu ada kelas yang sama sekali belum bisa tulis Atau disetarakan dengan kelas tahun Di sini karena mengalami tiga uh, fase uh, pandemi sejak tahun 2019 sampai sampai beberapa bulan yang lalu itu terjadi yang namanya mereka stagnan tidak tetap muka atau tidak on set di sekolah anak-anak ketakutan orang tua untuk belajar dan sebagainya kami mengajak untuk anak-anak di sini untuk mereka dikumpulkan nah itu ada ibu misi uli ya mengajar setiap hari anak-anak di sini diajar oleh guru-guru yang bersifat polentir. Nah, kami melayani bimbel di sini itu untuk semua suku dan agama. Ucapkan terima kasih banyak kepada tangan pengharapan yang sudah berbagi kasih dengan anak-anak ini. Terima kasih banyak, dan berkati tangan pengharapan melimpah-limpah. Seusaha pembagian nasi di lokasi Bimbel, tim melanjutkan perjalanan untuk membagikan nasi siap saji, sekaligus membagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Orang-orang di sini, mayoritasnya bekerja sebagai buruh dan tak jarang mereka pengumpul barang bekas. rasa banget buat sekarang terus aja, mana ngontrak kan ya mana biaya buat sekolah jadi istilahnya ngandelin usahanya nyari nyari rongsokan kadang rongsokan kadang yang yang nyari juga banyak kadang dapat ya kadang kagak ya walaupun makan istilahnya walaupun nggak bisa mewah kayak yang lain saya paling penting makan aja tergantung Pak ya, kalau ya, lagi ya, pas ya. lagi rame dapat ya Pak ba paling banyaknya itu 100 itu tiga hari kadang-kadang ya ada lebih ya kadang-kadang kurang sehari-hari ya, kadang -kadang 50 orang gak ada duit dan bangang aja bakal makan untuk sehari-hari aja kalau kira ini ya nimbang nah, setepetnya aja dan nimbang aja lah Pak Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mendukung program peduli sama hingga kami terus membagikan dan membantu orang-orang yang mengalami kesusahan di masa-masa seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mendukung dan mensupport program peduli sama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life.